Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Kali ini saya kedatangan sahabat ya Dari Sumatera Selatan Ya, Sumatera Selatan Pak ya, Lampung apa Sumatera Selatan? Sumatera Selatan Palembang. Sumatera Selatan di Palembang Nah, kebetulan beliau salah seorang Oh, pengusaha di bidang perikanan di bagian ikan, e, ya, budidaya budidaya ya. di bagian budidaya. Nah, kedatangan ke sini adalah kita mau ngobrol-ngobrol terkait bagaimana situasi budidaya eh, ikan di daerah sana, apakah mengalami kemajuan atau jalan di tempat, atau bahkan mundur dengan situasi saat ini. Nah, silakan Pak Haji perkenalkan nama dan... Apa saja yang sudah dialami di sana? Baik. Dari Baik. Oh, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, jadi terkait masalah uh, apa yang kami lakukan di daerah Sumatera Selatan, uh, tepatnya di Ogan Komering Ilir. Uh, masalah budidaya tambak ini, kita punya kesulitan. Hmm. Uh, kesulitannya itu di bidang masalah bibit, pembibitan. Bibit ya, ya, ya, ya. ya. Uh, terkadang kita minta uh, hari ini datangnya 15 hari kemudian, dan hmm. itu pun tidak tercukupi. Tidak tercukupi ya? Nah, kalau dulu harga bibit itu... Rp80 per ekor. Kapan itu? Kira-kira 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu Rp80 iya. per ekor. Per ekor. Nah, sekarang langsung melonjak. Bukan lagi melonjak, langsung apa ya? Terbang itu, terbang. Iya, harga sekarang Rp215 per, per ekor. ekor. Nah, itu pun kita terkadang meminta, permintaan itu 100 ribu ekor yang datang paling-paling eh, 50% hmm. jadi disitulah letak sangat-sangat eh, kesulitan masalah itu kok petani ya ke petani jadi biaya eh, apa produksinya terlambat terlambat nah, eh, ditambah lagi masalah obat-obatan melonjak harganya naik obat-obat ini Iya obat obat, ya, obat, -obat pupuk. Tambah. pupuk mulai dari pupuk eh, termasuklah juga eee eh, apa itu eh, untuk perangsang-perangsangnya itu hmm, naik semua harganya naik semua harganya Ih. jadi kita punya kesulitan di situ sehingga eh, termasuk juga nilai ekspornya barang kita seperti udang Karena ada juga udang hmm. uh, udang window uh, kalau di sana itu bahasanya udang tiger udang tiger iya iya ya. dan itu uh, barang ekspor Hmm. nah kalau dulu mengikut harga dolar dulu mengikuti harga dolar iya dolar naik dolar naik dia naik sekarang dolar naik dia nyusup kok bisa nah itu dia di mana masalahnya uh, terkait itu semua saya datang ke sini baik uh, yang pertama permasalahannya harga bibit mulai, mulai tinggi uh, naik tinggi yang kedua uh, jumlah bibit hanya separuh. Iya. Sudah tidak dua kali e, tidak terpenuhi. Tidak perlu. Sudah dua oh. kali penderitaan rakyat nih. Iya. Yang ketiga iya. harga pupuk pupuknya naik. Naik semua. Obak sudah Obak tiga kali penderitaan rakyat nih. Betul. Kemudian yang keempat, eh, harga ekspor naik keluar negeri tapi dalam negeri malah turun. Turun. Empat ya? Hmm. Iya betul. Belum ditanyakan ke pemerintah terkait. Uh, itu kemarin. Uh, ada kita tanyakan masalah itu. Uh, uh, tetapi penanggapannya lamban. Sampai sekarang kita belum tahu apa jawabannya. Wah. Uh, uh. Yang ekspor itu pemerintah atau swasta? Uh, swasta. borti yang kaya semakin kaya bisa ekspor, petani dalam negeri semakin terpuruk. Betul. Terus di mana? Terus di sini di mana Ket keterlibatan negara? Uh, membantu rakyatnya. Nah itu dia. Yang kita harapkan sebetulnya itu uh, uh, bagaimana uh, negara turut campur di dalam hal untuk kesejahteraan rakyat. Oh, uh, berarti ke... uh, di bidang budidaya, budidaya di perikanan lah. Perikanan. Mm -hmm. berarti ini artinya pemerintah gagal me mesejahterakan rakyatnya khususnya di bidang perikanan iya. rakyatnya ini. Mm -hmm. Ya kan, iya, kan betul. kalau harga naik bibitnya harga naik, artinya yang pegang swasta, berarti kapitalis nih yang punya modal besar semakin mm -hmm. kaya dia karena diekspor keluar. Betul, bibit-bibit ini dapat informasi bahwa itu bibit-bibit semuanya diekspor keluar, sehingga kami kedapatan cuma sisa-sisa. Seharusnya penuhi dulu dalam nah, negeri Baru ekspor kan betul. Harapan kita seperti itu Setelah dipenuhi di dalam negeri Rakyat Indonesia Nah setelah itu silahkan ekspor Ini sebaliknya Terbalik. Memenuhi dulu ekspor negeri sisanya Nah, rakyat. nah baru rakyat Bagaimana jalan ceritanya ini Terus nah. pemerintah bagaimana ini Kawan Inilah kegagalan salah satu bidang Kegagalan pemerintah saat ini adalah Mensejahterakan rakyatnya di bidang Budidaya perikanan, ya, yang bisa ekspor ini kan orang-orang kaya. Betul, semakin uh, untung dia. Iya, nah, kita di dalam negeri, eh, uh, apa ya, nggak bisa ngomong sebetulnya apa ini. Kalau kita ngomong begini-begini, takutnya nanti, wah, ini kurang ajar lagi nih. <laughs> uh. Ya, sebelum ada melawan melawan pemerintah dianggapnya kita itu melawan pemerintah. Ah. <laughs> iya. Terus pemerintah ini kan digaji pakaiwan rakyat. Hmm. Betul. Bukan digaji pakai uang bangsa asing. Bukan. Betul itu. Ah. Bayangkan dari delapan puluh rupiah naik jadi dua ratus lima rupiah per, per, ekor per ekor. bibit itu hmm. sudah tiap hampir tiga kali lipat. Betul. Terus yang kebutuhan raya misalnya 100 ribu ekor yang dikasih cuma 50 ribu Betul Itu Set... pun harganya harga ekspor Betul Nah setiap kali kita tanyakan Pak kok bibitnya kurang katanya ya mau bagaimana lagi uh -uh, Karena uh, sekarang musim ekspor jadi diekspor semua dulu Nah kita gilirannya dapatnya ya sisa-sisa dari ekspor itulah Itu baru terjadi atau udah sering kali terjadi atau baru-baru kali ini Uh, sebetulnya itu Setiap tahun terjadi seperti itu Tetapi tidak terlalu parah tahun-tahun yang lalu Nah tahun ini betul-betul sangat parah uh, hmm. Tahun kemarin Setinggi-tingginya harga bibit itu Seratus 130 puluh Iya, seratus per ekor Tahun kemarin hmm. Nah baru tahun ini sampai dua lebih Dua ratus Per ekor Wah Pemerintah nggak bisa ngontrol nah itu kurang tahu saya itu uh -uh. Uh, sudah pernah saya tanya ke dinas uh, ke kepala dinas perikanan provinsi Palembang hmm, Iya katanya itu tergantung dari kebijakan kementerian berarti kkp di bidang budidaya kementerian nah, perikanan dan KKP. kelautan iya ya seperti itulah mungkin kira-kira karena saya juga uh, minim sekali uh, pemahaman di tentang uh, bidang perikanan ini Kira-kira ada waktu mau, mau sambangi itu nggak kementerian Perikanan kelautan di bagian budidaya? E, sebetulnya kalau dikasih peluang, waktu mau sekali. E -e, mau sekali dan sangat sekali itu harapannya. Coba main ke sana. Kan tadi kan sudah ada komunikasi. Atau nanti saya surahkan. Boleh-boleh. E -e, cuman terkadang kalau kita pribadi langsung ke sana mungkin nggak mungkin tembus itu. Susah. <laughs> Susah harus di demo dulu kan, jadi ada <Ah, demo aja juga kadang-kadang nggak di ini. saya Dgak ini bagian tukang demo, kadang kayak gini-gini. Iya. Wah, jadi ini kendala pertambahan eh, kawadnya. Ini là, kalau saya melihatnya ini ke, kegagalan pemerintah sudah lah, tidak bisa mengontrol. Nah rakyat kecil ini mau mengadu juga susah kalau mengikuti prosedur. Ya kan sudah laporan ke apa ke perikanan di daerah. Iya. Nggak bisa apalagi ini jauh di desa. Harus ke Jakarta, butuh biaya lagi. Betul. Terus ya. apa fungsinya perikanan yang ada di, di di daerah kalau tidak bisa memberi solusi? Seharusnya Betul. dari sana dia mau menanyakan. Nah, terus ke, kan di, kita juga punya wakil rakyat di daerah. Sudah pernah ketemu belum wakil rakyat? Ada terkait masalah uh, ikan ini, iya, budidaya uh, terkait masalah budidaya ini ada, kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga tetapi alasannya uh, khususnya uh, di desa Simpang Tiga Jaya itu itu terkait masalah lahan nah sekarang hmm. ini baru kita ada pengurusan, pengusulan bikin proposal agar itu lahan lahan uh, Dialipungsikan mm. uh, Tadinya Lahan masyarakat itu uh, Tepatnya di desa Simpang Tiga Jaya itu uh, Di hutan lindung Bersebelahan Dengan mm. hutan HTI yeah, uh, yeah. Tetapi yang menjadi pertanyaan Kok ada desa Simpang Tiga Jaya Tetapi lahan kehidupannya tidak ada Nah itu kita Protes juga itu Kok oh, ada hmm. desa, tidak ada lahan kehidupannya. Uh, jadi kita memohon, uh, kemarin kita ada kirim uh, permohonan. Uh.